Oke, okay, um, saya share screen dulu ya. Um, tadi sih Mas Rito udah banyak cerita ya um, tentang tentang background dari saya, latar belakang saya, dan apa yang hari ini mau dibahas. Ya. Uh, spesifiknya tentang data science dan bisnis analitik di bidang industri dan edukasi. Um, kalau boleh saya perkenalan diri dulu, mengulangi tadi yang udah dibuka sama Mas Rito. Jadi saya Gemalya Narita, panggilnya Gemala. Um, Sedikit latar belakang, saya pendidikannya um, dari Sistem Informasi Surabaya, terus kemudian melanjutkan uh, di jurusan yang lebih spesifik di bidang data, yaitu Big Data and High Performance Computing di University of Liverpool. Um, untuk pengalaman profesionalnya, um, saya mulai sebagai software engineer atau programmer karena waktu S1 kan uh, memang jurusannya lebih ke IT, IT dan programming gitu. Kemudian setelah itu, karena um, melihat ke depannya kayak uh, tren yang menarik di bidang IT adalah uh, secara personal saya kayak tertarik dengan data, terutama sebenarnya pada awalnya tentang data visualisasi seperti itu. Terus kemudian... Uh, melihat perkembangan dari big data sendiri pada saat itu uh, lagi booming-boomingnya, terus ya, memutuskan untuk um, memperdalam di bidang data. Setelah itu saya um, memulai karir di bidang data as a data engineer, jadi sebagai data engineer sebelum akhirnya um, ke data analis atau data scientist. Sebenarnya sih kebetulan karena di video dulu um, tim datanya sendiri terbentuk dari kecil gitu kan. Jadi sebenarnya di awal kayak ada um, peran sebagai data engineer dan data scientist tuh agak nggak terpisah. Jadinya uh, sebenarnya hal yang dikerjakan dari awal juga yang terkait dengan um, data engineering, tapi juga ada data scientist -nya. Tentang apa itu peran seorang data engineer dan data analis uh, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah terus setelah 5 um, tahun di video uh, kemarin dapat kesempatan untuk uh, bergabung di startup baru di yang bergerak di bidang education namanya kunci dan um, karena startupnya masih benar-benar baru juga jadi kebetulan dapat uh, tanggung jawab untuk membentuk tim datanya juga itu uh, sekian tentang saya um, jadi hari ini yang saya mau ceritakan karena background saya sendiri lebih banyak di bidang uh, IT startup mungkin lebih tepatnya ya. kayak yang akhir-akhir ini banyak juga bermunculan di Indonesia yang kita kenal paling banyak. Ada Gojek, um, Tokopedia, Shopee, kayak gitu-gitu. Jadi, hari ini sih mungkin um, saya akan lebih banyak membahas tentang uh, data di industri yang lebih ke arah IT Startups. Cuman ntar kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu uh, ingin nanya tentang data science di berbagai bidang, um, boleh banget untuk ditanyakan. Nah, uh, seperti yang dibilang Mas Ripto di chat, ntar kalau misalkan uh, ada yang mau nanya, boleh langsung di-raise hand aja atau um, ditanyakan lewat chat ya. Mungkin kayak di tengah-tengah saya menjelaskan ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, okay. um, jadi uh, ingin sedikit cerita tentang IT startups kayak yang tadi saya sebut contohnya Gojek, um, Tokopedia, Shopee yang paling banyak uh, terkenal di Indonesia dan yang uh, cukup booming juga itu adalah Netflix, Airbnb. Jadi mereka ini um, bisa menjadi besar dan bisnisnya itu bisa sukses salah satunya karena mereka bisa menggunakan data untuk mengembangkan bisnisnya. Baik itu untuk um, membuat keputusan bisnis atau untuk mengembangkan fiturnya. Seperti Netflix. Netflix itu terkenal dengan um, rekomendasi, rekom sistem rekomendasi. Jadi dia membuat um, rekomendasi berdasarkan film-film yang udah kita tonton, kayak gitu. Dan itu um, dibikinnya dengan menggunakan uh, data science ataupun machine learning. Nah, um, fenomena di mana IT-IT start atau bisnis itu bergerak dari yang dulunya membuat keputusan um, mungkin berdasarkan feeling, kayak gitu. Uh, dan berubah menjadi menggunakan data, kita tuh biasa sebut dengan data-driven data driven business development atau data-driven decision making, dimana kita membuat keputusan berdasarkan data. Jadi, ketika kita misalkan membuat keputusan membuka cabang lokasi, cabang toko di lokasi tertentu gitu, itu dibuat berdasarkan data-data yang ada. Uh, termasuk data dari misal pelanggan atau kita tahu pelanggan kita tuh tipe orang yang seperti ini makanya kita perlu buka toko di daerah ini gitu. kurang lebih uh, seperti itu dan data driven business development di bidang IT startup itu um, cukup cukup kompleks dan cukup uh, banyak diminati sekarang di dunia kerja karena memang saat ini kan kebanyakan kayak um, startup-startup yang baru ada itu adalah startup yang berbasis internet atau sekarang tuh yang paling banyak tuh semuanya berbasis internet. Jadi data-datanya lebih banyak dibandingkan kalau dulu um, bisnisnya itu bisnis offline misalkan. Untuk mendapatkan datanya kan enggak segampang dan datanya juga nggak sebanyak dari bisnis-bisnis um, yang dikembangkan secara online. Seperti aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan. Nah, terus um, di dalam data-driven business development sendiri itu ada yang dikenal dengan sebutan business intelligence atau business analytic um, Sebenarnya